Dalam nama Bapa dan Putera, dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, di saat rasa bimbang dan takut tumbuh dalam batinku dan hatiku, bersandar dalam rasa tidak aman, aku datang memohon perlindunganmu. Ya Tuhan, lindungilah dan selamatkanlah aku, karena hanya engkau yang dapat melakukannya. Karena engkaulah pencipta alam semesta ini. Sabdamu adalah janji-janjimu. Engkau yang memegang kendali atas semua ciptaanmu. Izinkanlah aku untuk merasakan kehadiranmu di dekatku dan kuasamu di atas segalanya. Biarkanlah aku lari ke dalam perlindunganmu dan menemukan penghiburan di dalam keagunganmu. Aku memujimu, tidak ada kuasa yang lebih besar daripadamu, dan tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasihmu kepadaku. Di dalam nama Tuhan Yesus, aku berdoa. Aku percaya akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta Langit dan Bumi,